Di era milenial saat ini, siapa sih seseorang yang gak punya handphone? Nah, kali ini BPJS Ketenaga Kerjaan menghadirkan sebuah kartu digital Yang dimana kartu digital ini berbentuk sebuah aplikasi Kartu digital yang mereka maksud ini adalah Kartu digital berbentuk sebuah aplikasi. Aplikasi ini pun bisa kalian temukan secara gratis atau kalian download secara gratis di Play Store maupun App Store. Dan nama dari aplikasi ini adalah BPJS TKU. Di dalam aplikasi ini, kalian bisa mengakses empat program yang dimiliki oleh BPJS ketenagakerjaan. Yang pertama itu adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan pensiun, yang ketiga adalah jaminan hari tua, dan yang keempat adalah jaminan kematian. Di aplikasi ini pun kalian bisa mengecek Saldo jaminan hari tua kalian, di dalam aplikasi ini pun, kalian tidak perlu takut akan kebocoran data yang ada di aplikasi ini. Karena di dalam aplikasi ini, kalian juga bisa mengecek data melalui QR Code. Kalian juga tidak perlu takut akan keamanan yang ada di aplikasi ini. BPJS TKU, go digital, easy access. Ayo gerakan, calon pekerja, sadar BPJS TK.